Jadi pemasangannya begini, di dalam ini ada ring Jadi kalau seandainya disesuaikan aja ringnya ada dua biji Kalau seandainya nanti begitu dipasang ininya muternya susah Ringnya cabut gitu, jadi diukur Kalau masang yang bener itu udah dikencengin semua Jadi bautnya itu dia tuh gigi selain itu diputernya sama jari nah. Kita akan coba seberapa kenceng dia. Nanti kita akan coba pakai tes RPM. Alat tesnya udah saya siapin. Tinggal tes aja pakai RPM. Sekarang kita tes posisi hidup aja ya. Perhatikan. kenceng bos, RPM-nya nangkris bos. Ngirim dosis suaranya bos heran enggak dah heran